Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo para sahabat Lesti Lovers, Bilovers, serta Leslar Lovers dimanapun kalian berada. Selamat sore, selamat berjumpa dan bergabung kembali di channel kesayangan kalian. Diva TV yang akan selalu mengabarkan kabar baik dan kabar bahagia. Langsung dari idola kesayangan kita Lesti dan Rizky bilang.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 ada sebuah kabar spesial yang kita dapatkan persahabat ya, kita lihat nih wow, ini suatu kebanggaan dan kabar membahagiakan pastinya untuk kita semua karena banyak sekali tentunya berita atau media yang mengabarkan idola kesenangan kita ini kabar yang sangat positif salah satunya persahabat, kita lihat yang diunggah oleh akun Sendal Putih Hanes Korbilar Meeting Rizky Bilar and Leslie Gejora Bamsud Support Millennial Generation in Developing Digital Economy Wow, ini sih kabar bahagia banget ya Alhamdulillah Media mengabarkan Leslar Ini tentu yang kabar yang positif Kita simak juga di kalimat kalsen yang dituliskan di postingan ini Media itu yang begini, yang dibaca Bukan media abal-abal yang jual sensasi aja Dengan judul ngadi-ngadi giring opini Kalau masuk media begini sih bangga ya Kau tuh, ya Masya Allah mudah-mudahan banyak media-media sosial yang mengabarkan idola kesengan kita dengan kabar positif banyak sekali komentar juga dan tanggapan yang diberikan di postingan ini ya ini dari akun Instagram Fira Hartati 245 mengatakan masya Allah sukses terus buat idolaku leslar semoga makin mendunia usaha karir bisnis rezeki dan semoga keluarganya Leslar selalu dalam lindungan Allah Amin Iya robbal Alamin Masya banget ya Positif nih tanggapan dari para sahabat Mudah-mudahan semakin banyak support dan doa Yang diberikan dari orang-orang baik Yang selalu tulus mencintai keluarga Leslar Berikutnya persahabat sahabat ada fit yang bahagia juga Yang terdapatkan di channel Youtubenya Leslar Entertainment Karena sudah di-off di channel Youtube Leslar Entertainment vlog terbaru Kolaborasi bersama Pak Bambang Susatio silaturahmi ke Pak Bangsud Leslar diminta terus sabar Tuh, wow Yang belum mampir silahkan mampir Cus ke channel Youtube Leslar Entertainment Karena banyak sekali pelajaran-pelajaran yang dapat Dan yang bisa kita ambil Dari vlog Leslar kali ini Salah satunya bersahabat ya Ternyata ada banyak sekali pertanyaan Kepada Bunda Lesi Kejora Pertanyaannya Bunda Lesti itu lebih memilih dicintai atau mencintai Bunda Lesti lebih memilih mencintai persahabat ya karena mencintai seseorang dengan tulus dengan penuh cinta Insyaallah persahabat ya kita juga dicintai lebih dari itu Masya Allah banget persahabat ya Penyampaian dari Bunda Lesti memang luar biasa Kalimat yang sangat mempunyai penuh makna yang luas Mudah-mudahan selalu menjadi orang baik Selalu menjadi inspirasi untuk banyak orang Komentar pun banyak sekali diberikan Salah satunya dari akun netizen skorindo aja mengatakan dan Bilar adalah tipe yang lebih sukai dicintai Bininya tipe yang mencintai cocok deh Katanya itu masalah banget ya Memang mereka ini, Leslie dan Bilar Saling melengkapi dan memang klop banget ya Mereka berdua mudah-mudahan rumah tangan juga langgeng Dan selalu bahagia Berikutnya para sahabat, kita lihat juga Ada hubungan spesial terbaru dari Mas Gongli ini setengah jam yang lalu mengunggah sebuah postingan setinggi persahabatnya tim Lesler entertainment. Kita lihat di sini lagi syuting. Wow, buat penasaran sahabatnya. Mudah-mudahan apapun -apa yang dilakukan sore hari ini diberikan kemudahan, diberikan kelancaran untuk tim dan mudah-mudahan tetap kompak terus menyuguhkan kejutan-kejutan dan vitamin bahagia untuk kita semua. Untuk selanjutnya persahabat kita mampir ke akun leslie entertainment. Ini baru saja mengunggah foto bunda lesti. Kita lihat di sini ada sebuah kalimat cancel yang dituliskan, "Starter pack Bunda Lesti Kejora selalu simpel, fresh bikin makin awet muda setuju." Tuh kira-kira setuju nggak nih? Starter pack Bunda Lesti Kejora ini memang fresh simple, bikin awet muda banget, persahabat ya. Ini setuju banget, emang bunda lesi siap hari, penampilannya membuat kita semakin bangga, mudah-mudahan tetap menjadi orang baik Amin berikutnya persahabat kita lihat juga ke unggahan IG-nya Kak Mailang ini ada sebuah pertanyaan persahabat formasi juri DA atau Dangdut Akademi terbaru Spilka katanya tuh kita lihat nih jawabannya kurang lebihnya sama kayak DA atau Dangdut Akademi tahun-tahun lalu yang diganti pun ada tungguin ya abis lebaran tuh persahabatnya info soal Dangdut Akademi mudah-mudahan persahabat Bunda Lesti bisa menjadi juri di Dangdut Akademi, kita support yang terbaik apapun itu buat idola kita. Dan tentu kita masih menunggu kejutan lain dan vitamin terbaru selanjutnya. Total stay tune dan pentingin channel ini. Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate, dan terhangat berikutnya. Ini informasi di sehari-hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. baik mengucapkan Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.